Apalagi ya, di sini kita bermain lagi di game yang kita mainnya yaitu Lucky Neko sini kita pemodel gocap ya guys ya Dan kita masih bikin konten di channel yang kita ingin ya. Dan seperti biasa di sini kita bakal lalu ya bakal lagi lah Pola-pola gacor atau itu pola gacor, gacor. Untuk bermain di Lucky Neko Semoga kita dikasih profit yang bagus ya Tempat bermain kita mau sama yaitu GBR88 Oke okay. Di sini americana sudah siap Di sini langsung aja kita kasih seribu bed ribu, kasih sepuluh putaran ya kita cek dulu masih diputar atau masih yang kecil ya kita cek, cek dulu guys ya 10, -10 putaran dulu guys ya. dari bed batu uh, ke bed ribu, nih, ya Nah, seperti biasa jangan lupa untuk dibantu-bantu, share, sama like sama komen ya Jangan di skip-skip kontennya guys, biar nggak ketinggalan sampelan Momen-momen menariknya ya guys ya Oke lumayan nih ya, guys ya Dapat win 2, otomatis connect dong Kayuannya, oke lumayan 5.000 ribu Walaupun nggak apa-apa yang penting nambah ya guys ya 10 ribu, 55 ribu, oke naik dikit. bisa 60 orang lagi ya Mudah-mudahan hari ini kita dikasih lagi yang namanya juman atau profit dan bisa WD ya uh, Di 8 -8 ya Log aja guys ya <coughs> Oke okay, Sekitar satu lagi boleh Kalau mau masuk-masuk Belum guys ya, belum saatnya ya Tapi kalau masuk juga, juga okay, battery 2000, 3000, Baru lumayan, guys, ya jarang Oke okay. uh, <laughs> okay, lah, apa, apa di sini Kita dapat juga di sini pertahanan Kali 2, eh, 58, di 8, sorry queennya full dari depan sampai belakang Kemarin 1680 tambah nama saldo jadi 70.000. <tuh> Oke, ini kelar. Auto spin 1.000-nya kelar guys ya. Hmm, ini habis uh, saldo 69.520 perak ya guys ya. Di sini tidak bakal naikin di berapa ya? Di 3.000 udah. Jadi embed 4.000 lah guys ya. 5.000 kita gaskan 30 putaran. Uh, auto spin tanpa turbo ya. Dan seperti biasa ya. November 8 masih ada event khusus uh, deposit ya. Event deposit khusus new member dan old member. Seperti biasa eh uh, new member 20 per 20, 20 depo, 20 bonus dan TO-nya kali 3. Kalau khusus old member itu 50 ya atau so, bocap, buat bo deponya bonusnya sama 20 dan TO-nya kali 3 juga ya guys ya yang paling menarik itu ya seperti biasa bebas IP, bebas byspin bebas menggunakan e-wallet atau rekening bank dan bebas alfot semua slot ya dan tanpa maksimal WD ya itu nikmatnya guys ya nah kalau kalian tertarik langsung aja daftarin ID kalian di GB88 ya linknya bakalan kita sematkan di pinchat komentar di bawah video ini ya langsung aja di klik dan jangan lupa gabung grup whatsapp jangan lupa juga menggunakan kode referral dari kita ya yaitu SW, SW, 9, 9, 9, 9 semua, sebenarnya 4 kali guys ya Oke okay. Selanjutnya gini ya Ibu nih Disini masih aman sih 3.000 Ini kita sudah dapat pecahan yang lumayan Kali 2 nya 34.000 Masih bisa nambah nih Oke, okay, sekitar 3 masuk Satu lagi skater Kalau mau dikasih, kasih Ben 4 kali lumayan nih Kalau dapat skater Usinya ya, 73.000 115.000, nice Skater Soalnya banyak yang Udah, masih belum guys Win Queen connect dari depan sampai belakang Kasih connect, kasih wheel, boleh Atau kasih skater Oke, okay. ini simp ya Sampai disini 118.000 rupiah Lumayan lah ya 118.000 rupiah ya Kita cari skaternya ya Udah belum bisa di Kita klipkan aja turbo speednya ya Sehingga kita klipkan turbo speednya Berapa-berapa putaran lah Jangan full ya guys ya Berapa putaran aja Kalau mau aktifkan turbo speed Habis <coughs> itu lagi Untuk memancing skaternya ya Tapi di selalu kita udah up 180an ribu Mantap nih guys ya Ayo dong Skater gratisannya boleh masuk cepat masuk Juga boleh Cuman jangan orang Kalau udah masuk ya enggak lah ya. Jadi pertama-tama kan enggak pernah ngasih kita zonk kalau kereta pasti cuan terus ya. Oke, di pos kali 1. Halo. Oh, sisa 2 putaran lagi nih. Oke, kelar di sini aku naikkan bet-nya 5.000, Bukaskan 10 putaran dulu. Ini eh, 10 putaran ya. Di sini bet 5.000 ya lima ini naik ke aku naikkan ya, Jadi jadi maka kita gaskan oke okay, langsung dapatnya kita. kita kasih di angka empat lagi dua dan di sini kita masih dapat totalnya enam ya. dapat ya Rp380.000 Teman-teman kita lakukan like guys ya Rp580.000 Rp ya. Posisi kita udah tenang Besantai Masih ya, ya. banget Masih no. banget ya Autosun terakhir ya. Autosun terakhir Autosun terakhir Lancar guys ya Rp279.000 Menang super luar biasa Totalnya kita dapat 387, Ya guys Masih nice banget ya skaternya ya sikat guys ya langsung daftarin aja iklannya ini ya di pintar komentar paling bawahnya guys ya di bawah konten ini oke di sini kita kelarin auto spinnya kita turunkan backnya jadi 1000 rupiah kita mainkan normal lagi 30 putaran dan di sini kita tinggal tunggu waktu kelar putaran ini kita langsung cabut alur sepeda guys ya oke dan seperti biasa terlepas dari itu semua seperti biasa disini saya selalu ingatkan ini cuma sekedar hiburan semasa jangan dijadikan batu pencarian kita untuk diri itu guys ya kalau menang itu biasa dan kalau ingin bermain cukup pakai desa kenakalan atau dana kelebihan guys ya ya jangan sampai dana kebutuhan pokok ya oke guys ya sempurna merungkat tidak pusing-pusing banget kalau dana dengan loh ya 26 oke Rp530.000 lumayan lah guys ya Dan seperti kita juga yang baru gabung Jangan lupa dibantu share, share dan like nya Ya komen juga tuh Subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya Ya guys ya biar gak ketinggalan notifkan terbaru dari Channel kita ini Dan jangan kalau nonton-nonton ya, Jangan di ya guys ya Dan terima kasih pokoknya kalau udah nonton dari awal Sampai accept banget ya 21 putaran lagi kita bakalan cabut nih Dan makasih banyak untuk kalian bosku Yang udah nonton di awal sampai akhir Semoga kalian bisa juga dapetin Profit uh, seperti saya ini guys ya Dan lainnya Di Geper 88 saya sarannya ya Langsung dendaftarin ya, oke Selamat seputaran lagi, habis itu kita cabut Apalagi ya guys ya Geper 88 selalu masih kita coba Langsung profit ya, lumayan ya Udah sekian, jadi dulu ya, guys ya 18 sebentar lagi, oke Sampai jumpa lagi ya Wih sekitar tiga Satu lagi Masuk ini kelam Aduh Gak mau saya ya. Oke guys Kita bakal jumpa dulu ya Thank you banget untuk kalian buat ini. Kita bakal jumpa lagi di next video Atau konten guys ya See you Salam sesuatu Dan bye bye Thank you guys ya